Selamat, selamat siang sempat semua Oke ini, ini saya memuliskan ini sambut Sambia ya ini pekses ya ini berbandingan uang 500 lihat ini ukurannya ini cutting ya ini berserat Oke ini harganya Rp60.000 bisa bayar di tempat Oke semuanya jangan lupa subscribe dan komen